persahabatan yang mulia Bendera kuning persahabatan merubah ketegangan yang sudah ada di pikiran Raja Subala menjadi senyuman Mendengar semua itu, Gandari memimpikan kehidupan pernikahan yang penuh bahagia Dibanding manusia biasa, pangeran dari Hastinapura seperti Dewa Indra Rakyat dari dinasti Kuru menempatkan mereka di sebelah dewanya dan memuja mereka dengan segenap hati Raja Subala dan Ratu Sudarma pun sangat terkejut Ternyata Prisma melamar Gandari untuk menikah dengan Detra Rastra. Pernikahan antara Putri Gandari dan Pangeran Datararashtra telah diatur oleh para dewa. Pangeran Datararashtra begitu tangguhnya hingga dengan satu pukulan saja dia bisa menjatuhkan banyak gajah sekaligus dan kisah pun berlanjut. Ingatkan aku terus Jika aku oh ini buta Kelemahannya sendiri Dibandingkan yang lain Misalnya, ada orang yang tidak bisa lari dengan cepat Sementara lainnya tidak bisa mengangkat beban berat Sementara yang lain bermasalah Karena sebuah penyakit Yang lainnya tidak bisa mengingat Semua hal yang telah dia pelajari Ada banyak sekali contohnya untuk itu Apakah kau mengenal seseorang Yang memiliki segalanya? dan satu-satunya kelemahan kita itu dianggap sebagai bagian penting dari hidup kita. Itu melahirkan kesedihan dan kekecewaan dalam hati kita sendiri. Kelemahan itu entah sebuah cacat bawaan atau diwariskan takdir dengan kelemahan yang sama di mana seseorang yang terpengaruh olehnya tidak bisa mengalahkannya. Tapi ada juga beberapa orang di mana dengan kebenaran dan kerja keras. Bisa mengalahkan kelemahan mereka Apa yang membedakan Orang seperti itu dan yang lain Apa kau pernah memikirkannya Ada jawaban yang sederhana untuk itu Seseorang yang tidak membiarkan kelemahan mengalahkannya Dan dia memiliki kebenaran di dalam hatinya Pasti akan mampu mengalahkan kelemahannya Dengan kata lain Tuhan mungkin memberikan satu kelemahan Atau mungkin lebih namun itu hanya ditentukan oleh orang itu sendiri. Pikirkanlah itu. Ini untuk membantu kakakmu lagi Supaya tidak seorang pun bisa lupa Kalau aku ini putar Benarkah? Seorang raja itu harus dilayanikan Dan bukan karena yang lainnya Tapi aku Belum menjadi raja Tapi kau adalah putra pewaris tahta Dari Hastinapura ini, Kak Tata itu sendiri sudah menunggu kehadiranmu selama ini. Sebuah tata itu bukan ditujukan untuk seorang raja. Tapi seorang raja dimaksudkan untuk itu. Salam, Kadetra rastra Salam. Dari tata diputuskan atas kemampuan seseorang, saudaraku. Pandu, aku adalah yang tertua dari dinasti ini. Aku punya kekuatan luar biasa. Aku bisa melontarkan senjata hanya dengan suara. Senjata. Aku selesaikan semua pengetahuan dari Sasta dan Norris, Siapa kau? Aku tidak bisa melakukan itu. Hanya perdana menteri saja yang punya hak untuk melakukannya. Bila waktunya sudah tepat dia yang akan mengambil keputusan. Yang mau aku katakan saudaraku Pandu, bahwa kata-kata yang keluar sia-sia, bagaikan buah yang dipetik sebelum matang. Ijinkan aku untuk pergi, kan? Selamat tinggal, selamat tinggal, saudaraku -saudara Bandung. Dia iri pada kita Pandu Karena kita anak dari Raja Wicitrawirya, Tapi dia Dia anak Dari seorang pelayan Anak seorang pelayan kan? Jangan terlalu berkeras hati Kita bertiga Punya ayah yang sama Dan Widura juga seperti keluarga untuk Paman dan Ibu Ratu tidak ada satupun yang pernah melakukan semua itu dan bahkan tidak ada pengabdiannya pada Singapura yang bisa kita ragukan dan Paman terutama juga memuja kebaikannya hingga dia tidak pernah memberi perintah kebenaran saat mengatakannya jangan sebut itu kebaikan Pandu apapun yang dikatakan untuk menghina orang lain bukanlah hal baik tapi pelecehan benar-benar jelek. -benar, ah, tapi kak, kebenaran hanyalah merendahkan orang yang benar-benar punya tujuan palsu. Kau hanya memiliki kebenaran di dalam hatimu sendiri. Lalu kenapa kau harus merasa terhina? Kau orang yang selalu ceria karena hati yang lemah. Tidak akan bisa melindungi keadilan, dan itu adalah tugas seorang raja untuk menjaga keadilan. Ah, Aku akan jadi ceria hanya setelah aku dinobatkan sebagai raja batu. Aku memang selalu ragu. Aku selalu merasa ragu terhadap langkahku selanjutnya. Dengan setiap suara yang kudengar, aku penuh dengan ketidakpercayaan. Aku terus mencari beberapa arti yang tersembunyi dalam setiap ucapan yang kudengar, padu. Selama hidupku, selama hidupku, aku hanya percaya pada keraguanku saja, Pandu. Dan keraguan ini pun telah melahirkan kesepian. Dan kesepian ini pun hanya akan berakhir saat aku dinobatkan menjadi raja. Tak seorang pun bisa mengeluarkan suara di dekatku tanpa izinku. Saat aku dinobatkan menjadi raja Petra Rastra, hanya pada saat sebuah kerajaan itu untuk melayani rakyatnya, kan? Dan itu tidak bisa dijalankan dengan keegoisan seseorang. Selain itu, kesepian bukan disembuhkan dengan memiliki sebuah kerajaan, tapi dengan mendapatkan cinta. Kau butuh seorang istri, kan? Yang akan jadi matamu nanti dan menghilangkan kesepianmu. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan pernikahan padu. <tik> Kau tidak perlu memikirkannya, Kak. Paman dan Ibu Ratu sudah memikirkan tentang itu. Mereka sudah mengatur pernikahanmu dengan putri dari kerajaan Gandara. Aku tahu. Aku dengar bahwa putri dari kerajaan Gandara kecantikan dan kecerdasannya luar biasa, Kak. Dan dia pun diberkati oleh Dewa Siwa akan melahirkan 100 anak laki-laki. Kau benar-benar beruntung, Kak. Putri dari Kerajaan Gandarala yang sebenarnya beruntung Karena dia akan menjadi Ratu Hastinapura Yang Mulia Setelah mengambil sebuah keputusan Rasa khawatir hanya akan memberikan penderitaan dan kesia-sia, aku bukannya sedih atau khawatir. Sudarma, hatiku terbeban dengan perasaan bersalah. Aku merasa punya beban besar dalam hatiku. Rajaku, waktu kau menerima lamaran dari Bisma, aku pun penuh dengan kemarahan, tapi setelah memikirkannya kembali. Aku merasa bahwa Keputusanmu itu benar Dengan seseorang seperti Bisma dan pasukan Astinapura Berperang dengan mereka hanya akan menjadi bencana bagi kita Keputusan ini dibuat oleh seorang Raja Ratuku Tapi sebagai ayah Masih merasa keputusan ini salah Yang Mulia Seorang ayah terikat oleh perasaan, dan juga kasih sayang yang melemahkan. Ratuku Sudharma, lihatlah putri kita di taman. Dia bergembira di sana. Seperti seekor burung yang sedang merajut impiannya di pohon kebahagiaan. Tanpa dia mengetahui kalau pohon itu sebenarnya akan segera ditebang. Dia adalah seorang tuan putri. Kalau dia harus membuat pengorbanan demi untuk rakyatnya sendiri saat ini. Dia harus melakukannya dengan senyum. Tapi bagaimana aku bisa katakan pada putriku tentang ini, ratuku? Bahwa demi kebahagiaan dari rakyat Kandara, Aku telah memberikan kesedihan seumur hidup untuknya. Tidak saat ini yang mulia. Saat ini Gandhari. Sedang diberkati. Dan aku tidak mau. Melihat semua ini berubah menjadi penderitaan. Biarlah takdirnya nanti yang akan mengungkapkan dirinya sendiri di depanmu. Sangkuni kembali dari perburuan. Apa yang akan terjadi nanti? Dia sangat sayang pada adiknya. Dia tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa adiknya menikah dengan seseorang yang buta. Ya, prajurit itu akan menyelamatkan jawamu jangan pangeran jangan jauh pangeran jauh lebih berharga daripada nyawaku berarti kau yang harus melepaskan talinya prajurit uh, jangan jangan lepaskan <tik> Tuhan akan berhasil saat yang tidak terduga ayah Aku harus menyerang Hastinapura dengan kecerdasan yang aku punya Dan itu akan menghancurkan kerajaannya Aku tidak percaya pada janji yang telah menghancurkan masa depan yang bahagia dari adikku tersayang Dan untuk dari aku siap untuk mengalami kesulitan terbesar demi membelanya